Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mualau Center Yogyakarta dimanapun berada? Alhamdulillah hari ini kami dari tim Mualau Center Yogyakarta sedang berada di area uh, Jogja bagian selatan di Wonosari, Gunung Kidul. Uh, lokasi atau tempat yang terkenal dengan wisata alamnya terutama pantai. Jadi saat ini kami sedang berada di daerah pantai. Pesisir pantai karena memang desa binaan dari Moal Center Yogyakarta, salah satunya berada di pesisir pantai. Alhamdulillah, tadi sudah selesai acara pembagian atau penyaluran ya, pendistribusian zakat fitrah untuk saudara-saudara Muslim kita yang berada di area Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyadu allah ilaha illallah wa asyadu annamu madenu masulullah Robi shodri shodri wa yasirri amri wa lukidatan min lisani yafkowu koli yafkowu koli yafkowu koli Sebelumnya saya nyun sewu minta maaf sekali ini bu kami datang terlambat bukan terlambat lagi nih ya pak Kesiangan ini ya bentar lagi zuhur gitu ya J Uh, memang dari awal tujuan utama kami ke sini salah satunya yaitu menyerahkan zakat fitrah yang memang saudara-saudara uh, kita sampaikan atau salurkan melalui Molau Center Yogyakarta Ngaten, Bu jadi tujuan utama kami memang untuk menyampaikan ini gitu tadi enggak ada persiapan apa-apa Pak yeah. Jadi kalau untuk menyampaikan arahan dan lain Apa? sebagainya, waduh, kok saya kayak <gulit> <hari> calek ya. Enggak <tut> <tut> <tut> ya, jadi uh, saya betul-betul berterima kasih untuk semuanya, ibu-ibu yang ada di sini 5 RT ya Pak ya? ya. 5 RT Masya Allah, ini kalau kurang saya ditodong lagi ya. gitu ya. <tut> alamin Siang ini kami dari Tim Muala Center Yogyakarta Bersama dengan ibu-ibu dari 5 RT ya Bu ya yeah. Dari Dusun Wunut Gunung Kidul Tepus yeah. ya Bu ya Mas, yeah. ya. Tepus Gunung Kidul Masya Allah uh, diberi kesempatan untuk berkumpul Dan ini acaranya penyerahan Zakat fitrah Dari Tim Muala Center Yogyakarta Sudah tersalurkan hari ini Dan mudah-mudahan menjadi berkah, barokah kepada semua yang sudah menyalurkan, sudah mensupport pendistribusian ini, mudah-mudahan Allah mengganti dengan kebaikan, baik di dunia juga di akhirat. Amin. Terima kasih Mu'alab Center Yogyakarta. Dah. Terima kasih ya Bu, yeah, mudah-mudahan ya, lain ya, kali yeah, bisa ya, yeah, yeah. sama-sama yes. Bu mudah-mudahan selain ini bukan beras tapi yang lainnya ya, amin amin, sehat semuanya ya Bu Nah sedikit mereview dari kegiatan kami eh, selama bulan Ramadan ini selain juga ada pensyadatan bagaimana dengan berbagai kisah dan latar belakang dari saudara-saudara mu'alaf kita ya ada yang sedang dalam kondisi sakit juga mengucapkan kalimat syahadat. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu. Yaitu agama. Yaitu agama Hindu. Dan pada saat ini. Dan pada saat ini. Saya menyatakan diri. Saya menyatakan diri. Memeluk agama Islam. Memeluk agama Islam. Di hadapan para saksi. Di para saksi. Dengan mengucapkan. Dengan ucapkan dua kalimat syadat. Dua kalimat syadat. Ikuti saya ya pelan-pelan. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadar. Muhammadar. Rasulullah. Rasulullah. Ada yang sedang dalam tekanan, ada yang sedang dalam berbagai hal masalah, gitu ya. Ada yang di, dipertentangkan oleh keluarga, di, dijauhi oleh keluarga, teman-teman, dan lain sebagainya. Jadi memang kegiatan uh, bulan Ramadan ini cukup padat sekali, selain juga pensyahadatan, juga kegiatan-kegiatan yang lainnya, ada buka bersama, bersama dengan teman-teman mu'alaf kemarin, yang luar biasa, antusiasnya ramai sekali, juga ada pembagian bingkisan lebaran, untuk saudara-saudara kita, teman-teman mu'alaf, juga para uh, ustaz-ustazah uh, dari pembimbing, pengajar yang berada di mu'alaf Center Yogyakarta. Dan ini tadi selesai penyaluran zakat fitrah. Insya Allah kegiatan kami akan selalu ada dan mudah-mudahan kami tetap bisa istiqomah menjaga iman Islam kami. Dan juga harapan kami mu'alaf Center Yogyakarta ini menjadi wadah bukan hanya untuk teman-teman mu'alaf saja, tapi juga untuk teman-teman yang mau berhijrah, berubah ke arah yang lebih baik lagi. Karena menjaga akidah di era saat ini adalah sesuatu yang cukup sulit dan perlu effort atau upaya, ikhtiar kita supaya bisa terus menjadi seorang muslim-muslimah yang kafah di jalan Allah SWT. Bagaimana cara mempertahankan akidah di zaman sekarang? Salah satunya adalah menghadiri majelis ilmu, memperbanyak zikir, mendirikan sholat, berteman dengan orang-orang soleh, memperbanyak bacaan buku tentang agama. Seorang muslim hendaknya senantiasa berzikir, sehingga datang dalam hatinya perasaan Allahu Wahidun La Syarika lahu, yaitu Esa yang tiada sekutu baginya. Mengesahkan Allah, Mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah Dan juga mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Utusan Allah dan salah satu dari program Mualaf Center Yogyakarta, yaitu Barisan Muda Mualaf Center Yogyakarta yang datang ke desa-desa binaan dari Mualaf Center Yogyakarta untuk mengadakan eh, tablik akbar, salah satunya kemarin yang sudah terlaksana. Masya Allah, Alhamdulillah, pesertanya cukup banyak, eh, dibarengi dengan Buka Bersama juga. Dan dari Barisan Muda ini diisi dengan ceramah juga, pengajian, kajian, juga belajar bersama dengan teman-teman uh, dan saudara-saudara kita di Desa Binaan mualaf Center Yogyakarta. Nah, puncaknya dari bulan Ramadan ini, uh, di ujung bulan Ramadan ini ditutup dengan persyadatan massal yang berlokasi di Wonosari juga dan juga ada penyaluran atau pendistribusian zakat mal yang melalui mualaf Center Yogyakarta. Harapannya ini menjadi uh, penutup bulan Ramadan yang Masya Allah luar biasa, penuh berkah. Dan mudah-mudahan saudara-saudara mu'alaf kita yang baru diistiqomahkan, dikuatkan oleh Allah. Apapun ujiannya nanti, Allah kuatkan dan mereka bisa melaluinya dengan sebaik-baik mungkin. Tetap dukung dakwah kami, support terus dakwah kami. Jadi bagian dari dakwah kami juga bisa melalui uh, menyebarluaskan atau share video ini. Like dan komen juga bisa uh, ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah kami Menyalurkan bantuannya atau donasinya ke nomor uh, rekening yang ada di bawah ini Yaitu. Tetap doakan kami semoga kami istiqomah dan Allah menjaga kami dalam jalan dakwah ini Jasa kumullah kairan katsir barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih baik kepada Mualaf Center Yogyakarta yang sudah banyak menyumbang eh, kegiatan di kesempatan merah hari ini, juga rekan-rekan dari Banser, Pokam yang mengamankan acara takbir dari keberangkatan di Bali Desa Kemadang sampai finish di Lapangan Gugung ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Juga terima kasih kepada Bapak Awang Polisi dari Polsek Tanjung Sari Yang juga sudah berkenan untuk uh, mengamankan acara di Jemaah Takbir uh, Dengan tema Jogja Kota Hidayah Sekali lagi terima kasih untuk semuanya Juga uh, Jemaah Takbir dari semua Masing-masing di Desa kematang. Desa kematang dan untuk acara selanjutnya menyingkat waktu ada kesempatan uh, disampaikan ke Mas Andra nanti rekan rekan mu'alaf yang Alhamdulillah kita bertambah Saudara kita tentunya umat muslim di desa Kemadang kita ada Mu'alaf sesuai yang sudah kami panggil tadi namanya nanti bisa Menempatkan diri di panggung Acara selanjutnya yaitu santunan kepada para mu'alaf di Desa Kemadang Sekaligus nanti ada sahadat massal yang akan dibimbing oleh Ustadz Prasetyo SST Pak Yudi dari Suruh silahkan ke panggung Mbak Bela dan Mbak Rizka dari Karanglor 1 Mas Prada, seragi Mas Prada dari Boc. Oh sudah. kepada Bapak Lurah dan perwakilan dari Mualaf Center mohon untuk ke podium terlebih dahulu nanti uh, Bapak Ustadz Asto akan memimpin shadat bersama. sudah bisa dimulai ini? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini malam yang mubarakah kita akan mengambil kesaksian. Jadi antum semua, Anda semua, panjenengan semua yang hadir nanti akan menjadi saksi dan itu nanti menjadi bukti di yaumul akhir, di yaumul hisab bahwa saudara-saudara kita yang hadir dari ini mereka mengikrarkan masuk Islam. Kamu sebelumnya saya tanya, apakah sudah mantap? Sampon? Takbun, tidak ada paksaan. La ikrar hafidzin, tidak ada paksaan dalam masuk Islam. Jadi ini mantap, sudah keinginan diri sendiri. Maka ikuti ucapan saya. Asyhadu, Allah, Ilaha, Illallah. Wa asyhadu, An Muhammadan. Abduhu Warasuluhu Allahu Akbar Allahu Akbar Saya bersaksi Tidak ada Ilah yang benar disembah Kecuali Allah Dan aku bersaksi Bahwa Muhammad Adalah hamba Dan utusannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. semua menjadi saksi dan ini menjadi catatan kita semua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa semoga mereka ini diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pertolongan, Allah mudahkan dalam mereka ini menjalankan Islam, Amin. dalam mereka ini kembali kepada fitrahnya, Amin. karena kulo Maulidin yulat wala fitrah. Setiap yang lahir dilahirkan atas fitrah, hanya abahnya atau bapaknya yang menj menjadikan mereka itu keluar dari fitrahnya. Amin. Dan cukupkan dari kami dari mualaf Center, semoga berkah semuanya. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penjarahan digisern. Dari Mu'alaf Center kepada saudara-saudara kita yang baru masuk eh, Islam Baik perwakilan dari Mu'alaf Center juga Pak Lurang Pak Semua bukan semua tulisannya dikelihatan Yay! Yeah. Berarti, ini dokumen saya, suka malam sendok. bagus. Berarti, ya, langsung menunggu. Eh, singkuin. langsung Ini cewek. Ini cewek. Ini cewek. Ini cewek. saya cewek. Ini cewek. Ini Ini deh, ini lagi seluruh kita, Pak Gita, Pak Gita, ya. barang apa Pak Pak masih Pak Pak terus ini Pak Nor Oke, Pak. Mau Mba yang mau ambil dokumentasi baik dari Malah Center Yogyakarta maupun yang lain. Munggu kepada Center, Malah Center ke kepada dokumentasi monggo. Apa -apa? juga mohon persiapan untuk Mu'alaf dari Mu'alaf yang ada di Kemadang atau Mu'alaf Center Kemadang uh, mohon untuk mempersiapkan diri ada Dwi Untarwati Ibu Suwarti Karang Karanglor Ibu Berwanti Rejo Mas Waski Mas Slamet, Mas Supri Karanglor Mbak Tia Bu Sarmi Mbak Lilis sama Pak Karsono silahkan menempatkan diri Eh uh, habis ini nanti silahkan naik ke panggung Dan perlu kami sampaikan untuk Mawlaw Center yang ada di Kemadang Sampai dengan saat ini ada 48 Allah Wadah Allah Wadah Turun-turun untuk para 8 Molab Center bisa langsung menuju ke tempat jamaah yang masing-masing Terima kasih kepada Bapak Ura dan Molab Center Mau untuk kembali ke tempat masing-masing Kemudian dilanjut kami panggil Mbak Dwi Duyuntorowati Karanglor 2 Silahkan langsung naik ke panggung Ibu Suartini Ibu Porwanti Mas Wasgi Mas Slamet, Mas Supri Karanglor Mbak Tia, Bu Sarmi Mbak Lilis Pak Karsono, silahkan langsung naik ke panggung Yang sudah ada di lapangan Sekali lagi, Mbak Dwi Ibu ini Mbak Purwanti, Mas Wasgi, Mas Slamet, Mas Supri saya. Mariangin, Ini tebar kan? Selanjutnya Untuk acara penyerahan Mu'alaf Center Yogyakarta Kepada Mu'alaf Center di Desa Kemadang Kepada salah perwakilan dari Mu'alaf Center Untuk mewakili penyerahan Ke Mu'alaf Center di Desa Kemadang Untuk dokumentasi monggo. Ikuti saya nggih ya, pak. Ashadu, Ashadu, Allah, Ilaha, Ilaha, Ilallah, Ilallah. Wa Ashadu, Wa Ashadu, Anna, Anna, Muhammadan, Muhammadan, Abduhu, Abduhu, wa rasuluh. Wa rasuluh. Saya bersaksi, Saya bersaksi, tidak ada, tidak ada, tidak ada Ilah yang hak disembah, Ilah yang hak disembah, kecuali Allah, kecuali Allah, dan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad, utusan, utusan. Dan hamba Allah. Dan hamba Allah. Amin. Angga, coba ncausakan. <laughs> Harapannya uh, apa untuk teman-teman malam? Eh, untuk teman-teman malam semoga istiqomah dan untuk. Uh, kedepannya lebih uh, menjaga Islam khususnya di Kematang. Sebenarnya sama sih. Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya Mualaf Center ini, mereka bisa terbimbing, bisa istiqomah, bisa menjaga atau mungkin apa ya Islam di Kematang ini semakin jaya lalu untuk doa untuk Mu'alaf Center Yogyakarta apa nih? ya mudah-mudahan Mu'alaf Center tetap semua sehat selalu, sukses selalu. luar amin uh, Mu'alaf Center tetap luar biasa yang terdoa terbaiklah untuk malam Center sama, mungkin sama aja <laughs> tetap jaya oke okay, okay. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah kita sambut uh, hari kemerdekaan umat muslim besok malam. Hari ini hai, kita sambut hai, kota kota hidayah